Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahu anil al waliyyul hakim. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La nasira wa la mu'in al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa Al-Mab'usu Alamin, lil'alamin, Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la khawla wa la quwata illa billahi al-aliladim Qaulallahu ta'ala fil-qur'anil azizil karim, a'udhu billahi minasyaitanil rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Akhillau Al-Akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduhun illa'l-muttaqin shodakallahu al wa shodakur rasuluhul karim wa'na wa ala dhalika minasyahidin amma ba'd khadratil muhtaramin para alim ulama, para bapak kiyai wabila khusus dumateng akhinal karim penjenenganipun pengasuh pondok pesantren Atanwir, At teman bapak kepala sekolah, bapak kepala guru, sehat bapak bapak astatidah, teman teman setyo bapak bapak wali wali murid siswa siswi madrasah sanawiyah aliyah Atanwir, At ikang berbahagia. Alhamdulillah. Enjang siang menikah Kulung Panjenengan, sakit Sesarengan Kempal, Wontan majelis, engkang penuh Barokah menikah, ganti acara haflah sekaligus Taksakuran, Sohum Wada'ah, Putra Putri Panjenengan Sami, Boten Sanes, Mukio tipun parini ngelmu engkau manfaat fiti ni wetunya wa akhirah Allahumma amin. Hmm. Ali murid kedah tenanan nih gini, opo tak rabe, no, Apa sampean tak terus, no, sekolah. Nek milih di ya no, di no. Kalau bapak pengasuh, soh bapak kepala sekolah sampun siap jadis jadis jadi saja jadis yang cocok ya yang di pancen ke kepala Pondok Pesantren niku multifungsi jadis ini yuk ya bisa lu, ketua partai yuk ya bisa ketua partai yuk bisa ketua partai yuk tanggung jawab diang sepuh niki di putra pun sampo so diwasa boten ditawani rapi, Iki nek ono gak bendere. Dawei kui kula lho dewe Pak Yai. Aja mbok nek tamu tu ngoten niku, okay. nggih. Nek gak ono bendere iku tanggung jawab e wong tuwa. Tapi nek wis ditawani dadak nyeleweng, iki sing dosa anak mulai ini adik-adik utamanya itu, itu ini mencetak, ini muring -muring, ini yang beda-beda itu mau ditawani Bapaknya, kok usah mureng-mureng ini dia dijawab dia, ini orang-orang dan penjenengan ini pun Bapak Kepala Sekolah seorang pengasuh Pondok Pesantren Niki arahnya untuk menentukan kebahagiaan kehidupan yang top. Biaya baik pun buatnya sakit atau akar. Bantuin geboten mesti kadang-kadang sekolah pun cukup, tapi masalah kehidupan ini pun kira cekat Kadang-kadang sekolah ini pun menikah cukup, Alia, tapi masalah ekonomi. Meniko sakit mapan sementara yang sudah S2 dan malahan ada yang S3 kehidupannya ekonomi kurang mapan dan ini saya ngatur banjen rezeki meniko Allah ta'ala tapi kita jangan sampai kehilangan rumus Allah sambun dawah dan Al-Quran Al-Karim Bismillahirrahmanirrahim mana 'amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah walanziyannahum ajruhum bi aksani ma kanu ya'malu Niki bapak-bapak, ibu-ibu kudu kanggo cekelan iki apa sale dawuhe Gusti Allah wonten Al-Qur'an sing mesti jadi Dadi wong lanang utawa wedok dheweke ngamal soleh dalam keadaan iman. kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dipun dawuhaken falanu Nek dimaknani corok Jawa mongko ijek. Tiba kala paring kehidupan Sobo Ingsun Ingwok. Dados tahu kita niku kali. Lam tahu non tahu Jadi mongko yakti temen. Lho, kok mongkor yakti tak tapi ono temen nih. Lamintau kita. Badi dibun paringi kehidupan Engkang Top tini ngah Allah Subhanahu Wataala. Bulo kalau dengan sami yang sipati tersih sekolah piye abie wong sing sekolah yomestine kudu sinau, cita-citane kudu sing dhuwur lo syukur mangkene praim bantu tiang sebuwe insyaallah apik kehidupan ini terjamin kalau kita sudah bicara di dalam masalah ekonomi kehidupan yang top itu bagaimana di dalam tafsir al-munir kehidupan yang top niku wonter bernikkali boleh jadi diberi materi yang banyak oleh Allah tapi ada sementara kehidupan yang top materi ini pun mennikkom boten ketingal tapi manahipun dipunparingi cekap Di Allah Le jenenge nerimo ing paringi Le walakin Sing wong suke orang ora akeh bandane tapi hakikat wong sukeiku wong sing dibaringi nerimo ing beparing. mula bapak-bapak, ibu-ibu yang kagudu muloh ya agen, kadang-kadang agak kesulitan. Bia itu yang diharani urip enak Kalau nanti di Bundawi kalian Romo Ya'isah Al-Hajj pengasuh pondok pesantren Tangkir Di Morosepahipun Abu Yahasan Kancani pun Ustad Badali lah itu Dauwi pun Urip enak iku Ngibadai orang kether, dunia ora orang kether. Di gua udah pernah. Tadi udah pernah. Di gua dunia ini orang, -orang. kether, nah, ngibadai orang kether. Panjenengan nengin masalah sarapan ujutnya Joko Iswanto sarapan. Mungkin nengis isi yang wayed dahar, kok gisah kedahar? Wayed dahar sate, kok jujur mangen sate? Senaja noemsa ulan pisan, lu ngono wajahnya ngaji, kok iso ngaji wajahnya jamaah, penjenengan sakit jamaah sing diarani diharapnya sudah Boten mesti tiap materi ini pun banget karena biar mbaipun harus soalipun biar pun boten diputipun liputi dengan kehidupan yang konaah. milo para bapak, semua so, para hadirin kan kita mulia agen, pelajaran tentang ini termasuk pelajaran untuk menghadapi masa kini agamoni yana, umumi yana sing pidatu tak delok bahasa Inggris yana bahasa Arab yana, bahasa Joko yana lho ini pun lengkap Ape urusan dunia biar pun menguasai bahasa Inggris padahal secara internasional bahasanya bahasa Inggris bak pun kepingin masalah mendalami kitab piyambak pun sakit menguasai bahasa Arab nura pun kepenak Dasaripun pun sampun dipun paringi kanun menjenengan mentanakan kepingin dadi Bupati lho jajalan weton atan wirona sing jadi Bupati kepenin sing dadi Kyai sing jadi Kyai tekmudin ketua RT lho ini cukup sudah ya Alhamdulillah ini pun mengerti ini para bapak, so, para hadiri dengan kita muliaakan mulia dibunuhkan yang salah setengah lipun kitab tafsir dikul di li zamanin naswa walikul di naswa ilman setiap waktu itu ada salah satu kemajuan dan setiap kemajuan itu ada ilmu pengetahuan nek dhisik ora HP saiki wis ana HP lho komunikasi serba canggih lah ngaten menika para bapak para hadirin mestine wonten Al-Qur'an sampun dipun critakaken perkawis-perkawis singkang canggih menika Kados zaman Nabi Sulaiman nalikanipun pun ngelamar Ratu Bilqis. Ya Allah, ya Rabbi, dikaco karo wong-wong termasuk cincin sing ngaco. Nabi Sulaiman dikaco Ratu Bilqis iku kentole rambute dawa-dawa. <tik> ulah ni bangsa ini banglading nak rawit tuh kira kentol ya koro koro gue akhirnya Nabi Sulaiman damel salah setunggalipun galipun kolam engkang inggilipun kan dibun paringi kocor engkang kan banget bening ini luyur ratu Gilkes dereng rawo Nabi Sulaiman ngadak nosaim Sopo sing isong genjok salah setunggalipun singga sanane rojo bilkes jin sing neka akan kuloh saat deringipun banjir dengan neng saking papan panggilan banjir dengan akhirnya pun tentian sing anggadai salah setunggalipun ilmu yang luar biasa. Kalau nabi indahu ilmun minal kitab, yang baik usul, kula nabi sulaiman sing badineka akan, salah setunggalipun sehingga sanaanipun rojo bilkes, sak panjenengan, cekap enggenny pun kedep, jadi merempak dibuka kusto, lu ngulung ilmune, niki porok bapak so porok hadiri Nika gitu mulia akan. Luh ngelmu-ngelmu diwarisi tapi masih terbatas. Niki terbatas. Tiang -tiang, banget sanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang Sementara Poro Bapak, sahur so poro hadiri kita gitu mulia agen, sing non Muslim, piambai pun mengembangkan ilmu-ilmu teknologi, termasuk kades mangke sak mangke kang panjenengan capeng ngih meniko alat telekomunikasi, HP kades nganten, lan neng wis iki wis berkembang terus, Novo putra panjenengan cukup medal aliyah lagi pertanyaan bapak maju nyelot maju butuh bahasa sing namine bahasa internasional zaman alit bahasa Indonesia, aku seragaru lo tiang kagungan titel bi wis masya Allah Esan dikibbutkan kita katuskus Nabi wow DRS Kiai Haji Nabi Lu SHMM lu ngono udah jalan tapi MMnya ini orang kok malah mumet udah, lagi mau bapak suhu so, perlu hadiri nih kan kita boleh akan dikibbutkan bapak suhu so, perlu hadir. Salah satu pandangan milo kalau tadi saya inget. Wonten sekolah-sekolah nalo ko er, eh. abtairu yatiru bicana haihi, wal insanu yatiru bihimbadi. Nek manuk iku miber garu swi wilurone, tapi nek menuso iku iso miber karo himai. Nek panjenengan cita-citane, putrani pun panjenengan bapak-bapak ibu-ibu duri. Insya Allah dados tiyang egang bener-bener sukses. Tapi nek cita-citane niku pek. Mbok dikilek ana iki ya jek melungker eh. Niki jelas para bapak baru sapa Mila dawuhipun Rama Yai Marzuki inggih menika abahipun Yai Idris Lirboyo Kediri. Kulo enget Kyai sepuh-sepuh nek ngendikan ngaten. Wong ngaji gue sangune telu, Siji jagung. Nomor loro ne cengkir. Nomor telu ne kasaban. Kulo gue ku boten paham. <tuh -tuh> Terus e kula aku wes nggawa beras alhamdulillah orang nggawa jagung. Tiba eh diterjemah kalian Abdul Tausir Romo Kyai jagung itu artine sejane sehagum. Jadi naik wed wed sejauh sehagum dalang-alangi. Tetap ya baik pun budak. Tapi naik sejane buat enagum ditawani biendo rabi. Lah iku pak tidak cocok ke Yono coba tak kenang neng ndoro pas, pas. lanang ngono sejane sekolah te dhuwur pokoknya pokoke mangan wis Pak ya ngono gadah jagung ini Niki jagung. Lah, dibantu yang kedua kalinya adalah cengkir Cengkeh ing cengkir pikir. Dados masalah ekonomi itu yang ketiga. Romo masalah sang muniu dipun wonten nomor tiga bentuknya yang sangat minim apa namanya kasabban kasabban di maknane maknanya penggawean riin santri nek unek gadah sangu budal pia isi teurep di gua biangbe pun nyambet jabal pokok aku usah ngaji tapi bisa nikiki kulo meninggal di kondok kondok pesantren ga onok kiai si ngatos ngaten temp kondok tangir di jaman zaman alit kulo katah konco konco sangking megelam di gua nyambut damel nderek tiang-tiang dusun padahal tanggir itu banget banget desane. Istilah wong talun desit. Upama gak ana e ngono mbuh-mbuhan. Niku nderek biyen bae pun pokok isa urip, nderek nuntut dahar, isa ngaji, wis diarani cukup. Tapi sak mangke kula mboten cah pondok tanggir derek tiyang kampung sing sipate sedoyo sampun sang. sang. Lho niki berarti ada kemajuan di dalam masalah ekonomi. Niki para bapak so para hadirin ngantos panjenenganipun Rama romoyai Manap. Pondok Pesantren Dirboyo termasuk ingkang muasis Nalika ngaji wonten baholil Bangkal. Bahkan, Ibu Sambian, piro piro wong sing podo takwa panjenengan panjenengan badi panjenengan sekolah Sambian, Ibu kemawon tapi pesni ojo kasih tinggal Sambian, ojo kasih tinggal jamaah Ibu Sambian, Ibu Sambian, Ibu Sambian, Ibu Sambian, Ibu Sambian, Ibu Sambian, Ibu Sambian, Ibu Sambian, Ibu Sebab bapak-bapak nembe-nembe niki mawon, kulauingke kalian kusaltili wonten pondo pesantren wonten surabaya, kembali kalian purong ulama-ulama khabaib -ulama ibhakbaik, kiai ku buat digede, singcilik mau kulodok. Banjen kulau niki termasuk kiai kuntet, tapi kulau buat encile hati, ekin eh, kuntet-kuntet telah neng kiai Lha bahas Ahmadiyah. Tuh, bahas Ahmadiyah. Engkang geger TV, bapak so hadirin, Lintuni Ahmadiyah sing goyang panjenengan Malah Ahmadiyah angga dari pemanggih Mirza Wulam Ahmad sing lahir lahir tahun 1900 dianggap iku diyakini iku Nabi dan Rasul padahal dipun sebut wonten Al-Qur'an makana Muhammadun Abba Akadim Mir Rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman Nabi Muhammad iku ora Bapak'e salah sijini sampean kakek soalnya ono peristiwa Zaman semono nek kapan? Jupuk anak angkat, iku persis anak idwi Ngantek, Nabi Muhammad dibun sebut Ramane Zayed bin Haris. Nah, akhiripun bareng wanten wonten, salah setenggali pun, dawuh sanggengarsani pun, Gusti Allah Subados, Nabi Muhammad nekah. Kalian tilasane putro angkat, Zaid bin Haris akhiri pun masalah tabani sakit tipu hapus Jadi anak angkat, ikut kedudukannya gak podo karo anak E, Dewi. Nek tilasane anak E, Dewi gak kena dirapi bapak E, tapi nek tilasane angkat ora popo. Nomornya bahasanya dukung hotel. Nuwun sewu Pak, niki wali murid gitu, niki hmm. kok telasane anake kok ndak mbok rabi, gak oleh. Lah menika lajeng dipun dawuhi kados ngaten. Wa Rasulullah, tapi Nabi Muhammad iku utusanane Allah wa khataman nabiyyin. Nah. khataman nabiy niku pungkasanane nabi wonten ingkang maos wa khatiman nabiyyin. Nah, khatam legi Ahmadiyah. Khotam dimaknani alih ali ali alih -ali. Nah, jadi ora pungkasannya nabi. Nah, menurut tafsir sing bener, khotam itu bener ali-ali Tapi lazime khotam igu di tajamul kanggup apa nah, Maknane net nabi Muhammad iku khotaman nabiin. Nabi Muhammad di luwih bagus bagusnya para nabi. Kemudian kemudian di sing nerjemah betul ulama gak ngetok no bapak sahur so, hadirin. Jadi khutam niku alih-alih alih-alih -ali, ikut umumnya kanggo pepas jadi kanjeng nabi ikut pepasé para nabi maknane luweh bagus bagusnya para nabi. lho, penyelewengan penyelewengan sing aten meniko kata bilo kalau panjenengan sami eh senajan sekolah nang dindiwe tetep Sampun ngantos ninggalo ngaji lan masalah ikhtinas sirotol mus mutakin arti nih sholat dipun dibun bener-bener para bapak semua so, para khadiri ini kan kita mulia nek boten ngaten nek buatan ngaten bapak-bapak utawi konco-konco penjenengan seneng anak nek gak buk cetak mutakin Iki sok banding akhirat jadi musuh panjenengan. Dewetnya mulai bun rokok gak glem, aku mulai rokok goro-goro. Orat dibimbing karo bapak. Akhirnya bapak, iku luwe sampai mulai buswargo, diseret karo anak. Istilah ibu, tipun jelenter, akan opo yo bener anakmu jepien gak boh arano, leres. Akhirnya uang lulu dijeguro neng rokok bareng-bareng karo anak. Iki asalipah. Asal ini dunia nih senengane, tapi ada teknologi loko. Soalnya gak dibarengi karena ilmu mutakin. Niki boro bapak, so boro hadiri. Jadi panjenengan seneng bucu, yo bentukon bucu yang mutakin. panjenengan kekancan kalian kanca kancane, yo bener bener kanca kang mutakin. Malah wonten ceritane, wonten kanca ngaji sing siji gak kebeneran lakone ora pati Bareng wis ditimbang akhirnya akhire pun ngamale sing elek, sing luweh abot. Putusan mlebu rokok Bareng dituntun karo malaikat kancane ngaji ki celuk-celuk. Lho, iki kok ngaji pengajine talun nih karena opo puasa kok di gereja tinggi masa Allah, kini bentalu bentalu togel lah ini undang-undang, jadi membuat keluaran talun kok narsing togel lah ini, gak kebenaran dan sih sih keluaran tidak. Iki kok joko terusan eh saya nengok ayo tombok-tombok lah nengak bes kontrol talun ngono-ngono undang gak nggak mono. Niki boro bapak so boro khadirin. Akhirnya biar baik ya pun nyuwun, cuma dengar sanipun gusti Allah, konco nengajipun gusti. Ape kalau mawon kalau serahkan kenteng konco, kalau singgih sambun tibun tuntun. Eh, siji sijinek si ji luwong melebu katimbang karo melebu ndrokoh. Iki konco neng ngantek piyambak pun berani berkorban. Lu gak sembarangan. pancene hidup tanpa cinta adalah gadok. luang tenang Tapi ya pecah-pecah cilik ngono kae. Cinta adalah bu buta, tapi hidup tanpa cinta adalah gaduh. Nah, cinta ini mutakin. Akhiripun disebudi porobabak soboroh Ya Allah, senengi dipun paringi kesaynani kancane sing rido biangba ipun. Wes kancaku angger melebu swargo. Wes kepenak ngonang ngono nek gak wong luru melebu ndrokok kok yang siji ditimbang yontek, yang siji yontek pada-pada yontek, eh saat ini yang pilih, apik tak ada sampean. sampai yang hmm. penting sampai ini, seorang melebu, eh aja mau keleburuk melebu ngono. Hmm. Ya Allah, Ya Rabbi akhiripun pun cepet pun cepat melebu suaraku orang melebu loh, melebu piyambakipun pireng swanten. Mboten rido nek namung kancane tok sing mlebu swarga. Tanpa ingkang paring salah setunggalipun kesaenan. Sebabipun pun berani berkorban melasi dumaten kancane kados ngaten padahal tesih wonten malih sing arhamar roh Iku namini pun Allah subhanahu wa ta'ala akhiripun Alhamdulillah Wong lain sebab panceng mutakin bisa jadi kanceng melebu nengguni suar suar niki para bapak, saya para hadirin mila wonten terikatan ada yang dibunuhkan kalian Pak Yahya kalau mbok yao seswa-seswa yang sudah keluar dari Antanwir ini selalu bantu dumateng atanwir nek onok kancane atanwir gak bener dielingaken nek mangke wonten kancane atanwir diminta untuk membantu baik di dalam masalah tenaga, pikiran atau yang lain panjenengan siap panjen bantu niku um, mboten kedah finansial ingkang jelas mankana kana lahu malun falyata sadaq dimalihi malihi Wa man kana lahu ilmun falyatasaddab bi ilmihi wa man kana lahu quwwatun falyasaddaq bi quwwatihi Sinten sing nganggo ngelmu mbok ya wong kuwi karo ilmune lan sapa sing nduweni kekuatan mbok yao wong kuwi karo, kekuatan, karo kekuatane Lanso bosing duwe nih salah satu galipun harta benda bo yo wongui sodako kalau harta benda ini, jadi masalah sodako ini bu sempit. Cerita ini pun biang biang pun aqidah, tumbateng sahih akhiri pun sahih nek ngendikannya ten awakmu tak tunggak no mugo mugup pinter sak santrimu. Niku koro so, bapak, so, bapak hadirin ingang, gitu, mulu, ya, kan? Kata, konco, -konco ingkang wonten pondok pesantren sing bantu cuma romoyai romoyai akhiripun wonten dalam dipun berguna teng masyarakat kados nopo di menigo sing luwe abi-abi imunusoy kucing manfaat tiang yang sanes menikah oporoh bapak, sahur oporoh hadirin, insya Allah naik ngaten, kehidupan baik di dalam dunia maupun di dalam akhirat, tadidipun paring akan tindung gusyoh Allah, walanazian nahum ajrohum bi aksanimakan wiyamalud dan akan terwujudlah salah satu permohonan yang kita sering ucapkan kepada Allah Robana ati nafidunya hasanah, wafilakhiroti hasanah, wakina ada benar. Kulo ingin dire akan tunga akan mateng adik-adik siswa-siswi engkang kan sampun rampung anggeni pun studi mugi-mugi di pun paringi ngelmu engkang manfaat fitni wedunjawala akhiroh soh di, di, di, di, di, di so, pun paringi sukses wonten dunia pun Soho wonten akhirat loh Kula kinten Mekaten, ingkang Sakit, Kaulo, Kaci, Sarangan, Panji, dengan Sami, Wall Gohul, Mua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.